Oh Allah eh Semela Roma Neroao Tui tae tu sile pite cene nghe undu e undu prutu telo tel mi sorti we pentele nghe pandele we skuswe skus, se iku kelo truang se kus kelo truang se, ngoto risono, wula te anjoi kue tole, keme kelen kelen, cepat astu wesi nolong e kiopo, astu wesi kua rapakieno raha, kolo te cewek oh wass wass si ya ya apa amit nah gimana no, Berapa, lo, nomor pit p Pitu. Nih, kalo tombu pasain belum ini iki hmm. oh, kan? eh, oh. ini, Eh, eh apa? iki kandang sihan? Aku aku nih. ini itu mah maton mulbah tuh koyo padahal ke Dari teman Oh, gus! Menung Sorata Tanan! Dari teman-teman! Oh iya! apa, Meto mau jam telur lah. Saiki meto ne Wah, berarti tuh orang, orang tuh orang tuh oh, mau Waktu ngawurain tadi warai kau yang sesat ayo yang yang hehehe siti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 kowe iki duit main gue juga, ini yang berjauh dulu kan tiba nih, ini nih hasil, woi kau dua barang-barang orang ini tetap nyanyi juga, ya oh malah Bok dimain, rusak rusak, seningat sening gue, aku tak kebet, Langsung nasibe ku program masuk aku